Oke okay, kawan Hari ini kita berada di desa Penglipuran Bangli uhuh. Desanya Asri Halo kawanku semua, kembali berjumpa di channel Dadedi suka-suka. Kali ini kita berada di Desa Panglipuran, Bangli. Desa Panglipuran merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki konsep desa tradisional sehingga mampu menjadi sebuah desa yang sangat asri. di Desa Panglipuran, sebuah asri. Keunikan yang membedakan desa penglipuran Dengan desa-desa tradisional Yang ada di Bali Yaitu keseragaman pintu gerbang Dari rumah masing-masing penduduk Yang terlihat hampir sama Antara satu dengan yang lainnya Memasuki rumah penduduk Anda akan melewati pintu gerbang Dari batu bata yang terlihat sudah tua Di dalam pekarangan kita akan menjumpai bangunan yang sebagian besar dininya terbuat dari anyaman bambu. Dan juga kita akan disambut ramah oleh sang tuan rumah. Desa ini berlokasi di Jalan Panglipuran, Kubu Kabupaten Bangli, Bali. Dapat ditempuh sekitar 1 jam 20 menit dari pusat kota Denpasar. Sebagai desa adat yang masih menyunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, Tata Ruang Desa Panglipuran dibangun dengan konsep Tri Mandala. Dengan konsep ini, Tata Ruang Desa dibagi menjadi tiga wilayah, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari paling utara, membentang, hingga ke selatan. Di wilayah utara ada utama mandala yang merupakan tempat untuk melakukan peribadatan dan pemujaan yang terdapat pura desa atau sering disebut dengan pura penataran. Di bagian tengah merupakan zona Madya Mandala yang merupakan wilayah pemukiman penduduk. Rumah-rumah penduduk dibangun berjajar di sepanjang jalan utama yang membentang dari arah utara hingga ke selatan dengan luas area desa sekitar 112 hektar. Penduduk desa Penglipuran Bangli memiliki minuman khas yang disebut dengan loloh cemcemat. Minuman ini memiliki rasa seperti air tape dan memiliki warna hijau karena bahan dasarnya adalah peresan dari daun cemceman. Oke kawan, bersama krunya Dadeddy, suka-suka. Uhuh. Ini kru kita... Di Desa Penglipuran juga terdapat hutan bambu yang memiliki luas sekitar 45 hektar atau sama dengan 40% dari luas keseluruhan wilayah desa ini yang juga berfungsi sebagai daerah resapan air dan juga sebagai wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Desa Penglipuran Terletak di daerah dataran tinggi Pulau Bali sehingga udara terasa sejuk dan segar Saat ini desa penglipuran dihuni sekitar 230 kepala keluarga Yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pengrajin anyaman bambu dan juga peternak